Halo adik-adik, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Kak Marcel di Selamat Pagi Taruna Kakak mau ajak adik-adik untuk teduh bersama Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 5 ayat 1-7 Sebelum kita membaca, mari kita bersatu di dalam doa Kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi indah ini Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu berkati kami ya Tuhan Terima kasih Tuhan. Amin. Hosea 5, ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam. Perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perang, perangkap bagi Mitspa dan jaring yang dikembangkan di atas Gunung Tabor dan lobang yang dikeruk di Lembah Sitim, maka aku ini akan mengajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku, sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan, mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan tetapi tidak akan menjumpai dia. Ia telah menarik diri dari mereka, mereka telah berkhianat terhadap Tuhan. Sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah, sekarang pembinasan akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Judul renungan kita pada pagi hari ini, yaitu Pemimpin yang Tidak Takut Tuhan. Kaisar Napoleon Bonaparte pernah menuliskan bahwa seorang pemimpin adalah pemberi sebuah harapan bagi para pengikutnya tentu saja harapan yang dimaksud adalah yang positif dan membawa kesejahteraan bagi pengikutnya jiwa kepemimpinan seperti itu seharusnya tentram dan menjadi prinsip dalam diri setiap mereka yang menjadi pemimpin dalam kenyataannya, banyak pemimpin yang justru menjerumuskan Orang yang dipimpin menjadi tidak baik dan sengsara Tuhan sangat marah pada para pemimpin bangsa Israel Baik pemimpin keagamaan yaitu para imam, pemimpin politik, dan kalangan istana Dalam kepemimpinan yang dilakukan, mereka tidak menyatakan teladan yang benar Sebaliknya Para pemimpin bangsa ini justru membawa bangsa Israel kepada kesesatan. Para pemimpin ini seharusnya mengarahkan bangsa Israel untuk takut dan setia kepada Tuhan. Ternyata mereka malah melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Baal, dewa kesuburan di beberapa tempat. Akibatnya orang-orang Israel bukan saja beribadah kepada dewa Baal, tetapi juga mencampur adukan, ibadah kepada Tuhan dan Baal. Tuhan menyatakan bahwa pemimpin bangsa Israel dan rakyatnya telah melakukan perzinahan dengan menyembah kepada Dewa Baal. Hal ini membuat Tuhan mengundurkan diri dari umatnya, bahkan ketika umatnya mencarinya dengan membawa korban kambing domba, Tuhan tidak berkenan dijumpai selama dia masih diduakan. Karena itu Tuhan akan menghukum, Pemimpin bangsa Israel dan rakyatnya serta keturunan mereka Sobat teruna Kita harus mendoakan para pemimpin bangsa Dan negara Indonesia Supaya mereka selalu hidup Serta menjalankan pemerintahan Sesuai dengan kehendak Tuhan Mari berdoa juga untuk para pemimpin di rumah Gereja dan sekolah Supaya mereka tetap mengajarkan hidup benar di dalam Tuhan Penting bagi kita untuk selalu mendukung para pemimpin dalam doa kepada Tuhan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa: "Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk para pemimpin di bangsa ini, dimanapun mereka memimpin. Ya Bapak, pimpin mereka dengan..." Kuasa roh kudusmu jaga mereka Tuhan, agar mereka bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Berkati kami juga yang akan menjalankan aktivitas kami dari pagi ini hingga malam nanti, tutup bungkus kami dengan roh kudusmu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selamat menjalani hari ini.